Kurang makan Mika. Bola, bola. bola dong. Uye. kau kecang usah andai nya di dalam hati Ku, ku ingat dirimu Setiap saat Ku ingin selalu bertemu Siapakah dirimu Yang membuatku ku rindu Seakan hati ini Ku ingin selalu I'm Just a